Saya simpulkan, neraka itu, satu harinya, itu seribu tahun. Satu detik yang 48 hari. Siksa paling ringannya, Quran surah keempat, ayat 56. Paling ringan, ditarik umum ubunnya dicelupkan. Sekali celup, hancur tubuhnya, diangkat sembuh lagi. Sekali celup, satu detik yang 48 hari. Kalau mau coba, silahkan aja. Ya. Baik.